gagal nih, ayo, ayo atau satu atau satu sok, nah kelar, gudah, kalau ada lagi nggak ah gue males ban jelek jelek juga lagi ya yeah, bomisir we'll bomisir we'll ya yeah, yeah. oh, si, posip layapon dua kali ayo kan bunuh pakai bom dua kali apa bunuh pakai bom dua kali oh eksplisif SMG sekali, SL, Oke, saya tadi jelek-jelek Gimana Masih, <laughs> <laughs> Ah, bisa bunuh dulu Bunuh dulu Iya Hahaha. Iya. Hahaha. stream aja eh coba duel... main bacok ehehe ayo duel bacok lah ayo nyucuk waw udah keluar ayo duel bacok yuk darah lu apa itu? 2 4 aduh lu belum dipasang woy belum dipasang alat alat alat yang gue aku pernyataannya nih <laughs> Mana gua hop dong Ah, titik Ayo. lah, pake panah. Awas jelas. Noh, nyatanya jatuh tenang. <nyatanya, laughs> <laughs> Mana, mana? Oke okay. Ntar belum dipasang, belum dipasang ah ini udah nge-nge Pencet kontestan nih yang mati Iya, alas, alas! <laughs> Walah, pencet klik kiri Headshot <laughs> Bagi, bagi, bagi, bagi, bagi, bagi, bagi, bagi, bagi. <laughs> Ayo, atau satu atau Ayo, satu <tik> <tik> Ayo, ini madu. Ayo, Ayo. Ayo, satu, satu satu, satu satu, satu satu, satu satu, satu satu, satu satu, satu dulu satu, dulu, jar, lu dulu, lu dulu jar. <tik> <tik> pertama to cucu men cucuk mah udah hab bisa di lawan udah feelingnya <laughs> <Disenderin dong, nih. laughs> udah kuat feeling nya lah gimana sih top? pun satu aja <laughs> <laughs> Ayo mau dari kemana kamu? Lah! <tuk> <tuk> ada bakat lu main peso sih, ada bakat Pakai lain Oh iya, ada <tuk> Eh, jauhan ini anjir peso <tuk> kan <tuk> <wajib. tuk> <tuk> ini pesonya Tuh, wak Digebuk jedotin Headshot Hehehe Kalah blue team <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Ah kapan gue bisa ngekill anjing? Eh, stick record anjing nih dari tadi uh, uh, anjing. Anjing. Nih. <laughs> ya gue pindah nih, pada beda. Iya lama pindah ya, lama nggak langsung hit gitu loh. Yeah. Red Team Win. <laughs> nggak? Sabar sabar.